Hari ini kita akan belajar cara membuat database baru sekaligus men-setting data awal standar sehingga database itu bisa digunakan atau berfungsi Oke, kita akan memulai Yang pertama-tama adalah pilihlah tanda plus di bagian paling bawah ini Oke kita kasih nama CV Nusa transportasi misalkan itu ya kita kasih background warna hijau kemudian kita kasih logonya berwarna ini nanti logo ini bisa ditambahkan di kemudian hari sesuai dengan desain anda sendiri kita langsung simpan nah, tunggu sebentar Tahap selanjutnya kita akan membuka yang hijau ini tunggu sebentar oke okay. Nah kita dibajibkan untuk mengisi data utama saja Supaya bisa menjalankan software ini dengan sangat standar sekali nah, Intinya pokoknya bisa jalan gitu aja dulu ya dia minta data-data seperti ini ya nama CV misalkan kita pakai ini levelnya pakai produsen bidang usahanya transportasi Oke telepon kita ambil ini ya terus ini email mata uang nah tanggal mulai datang kalau kita menginginkan setahun untuk data setahun di tahun 2021, maka satu awalnya itu harus 31 Desember 31 Desember tahun 2020, tapi apabila kita setatnya pada uh, tanggal sekarang, misalkan ini Juli, tanggal 5 ya, kita tanggal 5 aja, berarti mulai Januari saldo awal misalkan pakai saldo awal yang kemarin ditambah transaksi Januari sampai bulan Juni itu nggak bisa ke input. Nah lebih baik untuk mengantisipasi seandainya kita mau menginput dalam setahun ya kita menggunakan metode yang ini yang Desember 31 2020 sehingga uh, 31 Desember itu nanti diisi saldo awalnya. Kemudian transaksi tahun 2021 di, diisi mulai 1 Januari tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 20, 2021. Begitu ya. Kemudian kota Kudus. Nah ini sudah otomatis dia ada datanya. Nah sudah pemeriksaannya sudah. Jawa Tengah ada kode pos, ada negara sudah lengkap. Kemudian lanjut. Oke lanjut. Nah, ini adalah fitur yang ditawarkan. Bisa kita lewati dan bisa kita munculkan di kemudian hari apabila kita perlukan. Ya, intinya penawaran ini bisa dicentang begini, bisa tidak. Kalau tidak dicentang, dilanjut dan besok bisa dimunculkan kembali. Nah, ini contohnya aja. Contohnya ini, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga kepada pelanggan? Kalau tak kasih, ya nanti ada fitur form pembuat ini penawaran. Kalau tidak, ya kita tidak ditawarin, gitu ya. Tapi intinya, bisa-bisa dimunculin lagi ya. Lanjut. Nah, pembelian kita lanjut aja. Persediaan kita kasih metode Ini rata-rata, ya. Kita nggak usah pakai ini. Nah, kalau ini juga penting, ini ini penting, ini uh, untuk memiliki dari satu, satu, satuan pada satu, jenis barang misalkan lusin sama dengan dua belas biji satu ratus sama dengan dua lusin dan lain seterusnya ya oke lanjut nah terakhir akun akun mau bikin sendiri atau dibuatkan oleh sistem kalau menurut saya minta dibuatkan sistem aja karena tata letaknya itu sudah sempurna tinggal kita akan mengedit sesuai dengan kebutuhan kita karena karena yang namanya akun-akun itu ya standar aja posisinya ada di aset ada di hutang standar cuma kita nanti kalau membuat sendiri itu susah sulit untuk Setting harus ketemu mana ketemu mana itu nanti susah sekali. Oke okay, kita selesai. Nah kita menunggu untuk membuat database-nya settingannya semoga berhasil. Oke, okay. semoga berhasil. Kita berdoa. Ayo. Nah, udah berhasil nih, ya. Oke, ini semacam apa ya, semacam info-info penting aja untuk ngasih semacam info cara pengoperasionalnya. Kalau biar kemudian hari tidak minta dimunculkan lagi, ya kita klik sini aja. Nggak usah tampil lagi besok-besok, begitu cara ya, tutup. Nah, ini juga sama ini setting settingan awal. Ya, kita lewati saja. Ya. Karena isinya ya minta kas dan bank, akun perkiraan, pemasok, pelanggan, barang dan jasa. Nanti kita belajar di sini uh, dalam waktu yang khusus lagi ya. Tutup. Nah, sudah berhasil. Karena datanya masih kosong, nah, dashboard ini ya isinya ya kosong semua, nggak ada isinya apa-apa. Misalkan laba rugi berapa, penjualan bersih berapa, belum ada. piutang aset, hutang-hutang belum ada. Ya, kita ulik sebentar fitur-fiturnya. Ini ada pengaturan. Nah, ini mengatur segala macam. Ada preferensi akses grup pengguna accurate store desain cetakan penomoran ya ini perusahaan ya ada segini banyak macam-macam log aktivitas kemudian ini ada buku besar isinya akun membuat akun mencatat beban dan macam-macam ini kas dan bank ini penjualan nah ini tadi nanti kalau Uh, kita munculkan contohnya itu penawaran barang, eh, penawaran penjualan ya, kita nanti dicentang di preferensi ini. Contoh ya, contoh aja langsung ini, preferensi yang tadi kita lewati itu ya, ini fitur penjualan penawaran. Nah, tadi ini di, cuma di sini aja, kita simpan. Yes, berhasil, kita tes lagi di penjualannya. Tuh, muncul di sini, ya kan? Nah, gitu ceritano uh, caranya. Kemudian di pembelian juga. Segini, nanti kita munculin lagi apa yang tadi ditawarin kita lewatin. Terus ini barang dan jasa, ini laporan. Nah, kalau di laporan, lihat tuh, laporannya segini banyak ini. Ini ada neraca, ada laba rugi, banyak ini macam-macam, sampai penjualan. Oke, okay, sekian dulu dari saya untuk pertama kali ini, akan kita lanjut di sesi berikutnya, semoga bermanfaat.